Sayang, tunggu Say Aku sudah muak sama mas Tunggu dulu Kita saya ngomong Tapi Say Say Kejam Memang tiga kalian semua Buang aku sembarangan Tapi Aku setia Setia menunggu hingga ribuan tahun di bumi, aku tak akan terurai. Aku akan berada di manapun kalian berada, mengikuti kemanapun Sikusku. kalian pergi. di laut di Di jalan, di mana pun bersama, yang merusak lingkungan setiap tahunnya kota-kota di dunia. Indonesia menduduki peringkat kedua dengan sampah plastik terbanyak di dunia. 4,8 juta ton per tahun sampah plastik di Indonesia tidak dikelola dengan baik. Plastik memang tidak bisa terurai dalam tanah, namun bukan berarti kita tidak bisa menguranginya. Jangan biarkan sampah plastik mengotori bumi kita. Mari gunakan plastik dengan bijak.